serta klik tombol notifikasinya persahabat tujuannya agar channel ini terus berkembang memberikan kabar baik seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar tentunya Baiklah persahabatan malam pun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini di pagi yang penuh berkah tempatnya hari Jumat yang sangat luar biasa barokah ini bersahabat ya mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, amin kekemaran pertama, kita mampir ke bungkaan spesial banget nih waduh, masyal banget ya pagi-pagi dikasih vitamin bahagia oleh BBL ini di channel YouTube-nya Torek Halilintar bersahabat ya Luar biasa, BBL lagi tengkurep, lagi bobok, moyo Masya Allah, bikin gemes ya Luar biasa banget tuh Sampai Torik aja Ini gemes banget melihat BBL Selalu dipegangin, selalu ciumin oleh Kak Torik. Masya Allah banget, mudah mudahan selalu sehat Bahagia selalu untuk BBL, amin Momen ini pun persahabat repost kembali Oleh akun sahabat Rotoing Leslar Perhatikan juga nih, di kalimat kemsen yang dituliskan Masya Allah gemoy banget nih bayi, mana pinternya Masya Allah banget Katanya tuh luar biasa memang ya BBL selalu membuat kita bahagia dan bangga Apalagi BBL selalu membuat kita semangat untuk mendukung yang terbaik buat Bunda Lesti dan Papa Bilar. Dan para sahabat kita lihat juga ke berikutnya. Ini kita mampir ke fashionnya Abang L. Fashionnya Abang L para sahabatnya selimut yang dipakai oleh Bibi L ketika di channel YouTube-nya kali lintar. sahabat ya. Kita lihat nih harganya ini selangit banget ya di Bantro. 16.912.246 rupiah Wow, 16 jutaan, hampir 17 juta harga selimut baby Elsa saja persahabat ya Ini luar biasa, mudah-mudahan berkah, berokah selalu Untuk rezeki idola kesayangan kita Untuk berikutnya persahabat Ada vitamin bahagia juga yang terdapatkan semalam ya Alhamdulillah, semalam Papa Bilar main sepak bola didampingi oleh Bunda Lesti Dan ini ekspresi Papa Bilar ketika kalah taruhan bola sama Bunda Lesti ya Ini Bunda Lesti hebat banget ya milih timbang boril Alhamdulillah timbang boril mendapatkan juara nih Masya Allah tuh ekspresi Papa Bilar ya <guluh> Kalah dengan istri tercintanya Masya Allah langsung ditransfer nih duit 10 juta ke rekening Bunda Lesti ke juara Ini the best banget nih Bunda Lesti selalu membuat kita bahagia setiap hari momen ini pun diunggah kembali oleh akun Leslar underscore seek perhatikan juga persahabat dia di kalimat caption yang dituliskan Bang Boril emang paling bisa diandalkan tuh masya allah banget Alhamdulillah Bang Boril mendapatkan juara pertama nih di turnamen semalam komentar pun banyak sekali diberikan oleh para sahabat Leslar salah satunya dari akun Instagram Ratih Lesandara mengatakan di kolom komentar, Masya Allah, pasangan suami istri yang begini nih, yang insya Allah akan bahagia selamanya. Amin. Ya Allah, tuh, Masya Allah banget ya, kita aminkan nih doa-doa baik yang selalu dipanjatkan oleh para sahabat yang selalu tulus mencintai idola kita. Dan kita lihat juga para sahabat ke komentar berikutnya Dari akun Hanuraini22 Oke dan terjadi lagi Istri rasa besti Papa B Sendiri yang pernah bilang Feelingnya Bunda L itu selalu tepat dan terbukti Wow Allah banget ya Bunda L Dan kita lihat juga nih ke unggahan selanjutnya Dari Bang Boril ya Bang Boril pancam yang lalu Ini mau posting Sebuah postingan foto lagi Memegang piala dan alhamdulillah mendapat juara nih dari turnamen semalam. Disimak kalimat caption yang dituliskan oleh Bang Boril. Bismillah, alhamdulillah malam ini juara satu rezeki kerja keras. Amin. Hashtag Leslar Entertainment. Wow, masalah banget ya. Alhamdulillah Bang Boril akhirnya mendapatkan juara satu juga nih di ajang turnamen sepak bola mini persahabat ya, Bersama Toba Boy Free League Season 3 semalam Masya Allah Mudah-mudahan selalu sehat Mboboril, Dan selalu bisa menjaga Bunda Lesti dan Papa Bilar Dan selanjutnya persahabat ya, Vitamin bahagia Yang paling dinantikan oleh warga Konohani Kita lihat aja mama semalam tuh Masya Allah banget ya Bunda Lesti langsung di Cium aja oleh Papa Bilar di tengah lapangan Aduh, Masya Allah banget ya Selalu saja membuat para jumlah iri baper Aduh, Masya Allah banget Papunya tak bisa berkata-kata apalagi nih Melihat kemesraan, melihat kekiutan, keromantisan Yang selalu disuguhkan oleh idola kesayangan kita